Welcome back to my channel, udah lama nih gak ada konten Jadi kita akan bahas mengenai vaksin covid untuk anak Untuk ayah bunda, adik-adik ganteng dan cantik Udah pada bosan belum nih? Belajar terus di rumah, di karantina di rumah, PPKM Berkenaan dengan pandemi covid Tentunya udah pada bosan bukan? Atau ketemulah lepas kangen ya di sekolahan nah, Jadi pemerintah udah membuat program nih Namanya vaksinasi covid-19 untuk anak Tepatnya di kategori usia 6-11 tahun Jadi kurang lebih untuk usia SD nih Ya, Kira-kira apa sih vaksinasi covid-19 untuk anak itu Jadi kita bahas lagi nih Kata dasarnya ini sebenarnya masalahnya dari COVID-19 COVID itu singkatan dari Corona Virus Diseases tahun 2019 ya, Jadi Corona itu artinya matahari Virus itu adalah penyebab dari disease itu penyakitnya Nah 19-19 itu tahun pertama kali ditemukannya infeksi Corona Virus ini Tepatnya itu dari virus SARS-CoV-2 Sejarahnya tuh dari Cina ya, nah bisa nanti pemirsa lebih tinjau ulang ya banyak literatur maupun ya konten-konten mengenai sejarah kontinentin itu sendiri. Nah sementara kalau vaksin itu merupakan suatu suntikan atau produk farmasi yang diberikan kepada seseorang yang sehat agar dapat memiliki Kekebalan atau ibaratnya nih dalam suatu negara Kayak tentara Nah tentara yang akan membunuh ya, Atau mempertahankan tubuh kita dari infeksisi SARS-CoV-2 itu sendiri Penyebab dari COVID-19 Nah sementara untuk anak Apa sih definisi anak di bidang medis atau kesehatan? Anak itu kira-kira bisa nggak kita omongin sebagai dewasa yang dikecilkan? Jadi, ibaratnya kalau COVID-19, misalnya nih, peluangnya menginfeksi dewasa itu 50%. Berarti kalau dengan anak-anak, orang dewasanya misalnya tadi umurnya 20 tahun, anak-anak umur 10. Berarti logikanya 20 bagi 10, 2. Artinya peluangnya 50% bagi 2, 25%. Ayo, siapa yang pernah terpikir atau terlintas ide seperti itu? Ya, itu salah ya. Jadi anak-anak pediatrik, ya, bahasa lainnya, itu bukan dewasa yang dikecilkan atau miniatur orang dewasa. Anak-anak adalah populasi kategori khusus yang memiliki keunikan tersendiri. Nah, jadi kalau untuk vaksinasi COVID-19, anak-anak itu memang perlu ya. Karena apa sih yang, keun, yang Lina diomongin sebagai keunikan anak-anak tadi jika dibanding dengan dewasa? Nah khususnya kalau untuk bagian dari imun atau kekebalan dari anak, ya khususnya 6-11 tahun tadi, mereka imunitasnya itu tidak bisa kita anggap sama. Misalnya namanya kadar antibodinya nih ya titer antibodi biasanya kalau yang diperiksa di laboratorium ya itu jumlahnya tentunya tidak bisa kita anggap angkanya sama dengan yang titer antibodi dewasa. Jadi sementara anak-anak ini kan masih ada tahap tumbuh dan berkembang. Nah, gimana nih tumbuh dan tumbuh dan kembang itu butuh yang namanya protein yang kita dapatkan sebagian besar dari lauk pauk. Nah, kalau protein ini kita uh, ukur ya di pasien yang sedang terinfeksi seperti pasien COVID-19 Nah protein ini yang seharusnya dibuat untuk menjadi kalau di tentara itu kan ada tank, ada pesawat tempur ya, Nah atau ada kapal perang itu jumlahnya akan jelas berkurang bahan bakunya untuk membangun imunitas si anak tadi Ya karena dia dipakai untuk proses pertahanan melawan Covid-19. Jadi pembangunan kayak mall-mallnya nih atau pembangunan jalan raya kalau kita ibaratkan dengan kota, ya. Proses tumbuh kembang di tubuh anaknya tadi. Nah, itu jelas tertunda ya pertumbuhannya jadi kalau dia terinfeksi COVID-19 bisa terganggu ya perkembangannya khususnya nih kalau anak-anak sekolah kita mengharapkan perkembangan otak yang optimal neurodevelopmental ya. jadi uh, terganggu ya akibat kalau anak itu mengalami infeksi COVID-19 oleh karena itu ayah bunda, kakek nenek paman, tante, bibi segera bawa keponakan atau anak dan cucunya yang belum vaksin ke gerai vaksin terdekat boleh di puskesmas atau mungkin tempat-tempat umum yang menyediakan uh, vaksin massal atau vaksin rutin ya, kayak di mall atau mungkin di gedung serbaguna oleh perusahaan atau oleh lembaga-lembaga sosial maupun amal. Ya, biasanya nih akan ada hadiah ya. Jadi jangan ragu, jangan males-males. Ayo mulai besok cari dari HP-nya, gadget-nya, dimana vaksinasi COVID-19 yang terdekat. Nah, kalau untuk masalah jenis vaksin untuk anak 6 11 tahun sementara yang sudah disetujui adalah dari Sinovac. Nah, Sinovac ini nanti inactivated virus ya, jadi virus yang di nonaktifkan. Terus ada beberapa nih pertanyaan. Wah, kenapa nggak merek merek lain nih? Ya, merek selain Sinovac ini sementara masih dalam tahap pengumpulan data mudah-mudahan nih segera nanti dirilis ya buat ada yang hanya nih Wah saya mau umroh nih Pak dokter ya kira-kira Sinovac ini diterima atau tidak nah mengenai data itu kalau artikel yang saya baca terakhir itu mulai dipertimbangkan Kemenkes ya. Sinovac diizinkan untuk uh, datang oleh pemerintah Kemenkes Arab Saudi jadi namun kalau memang seandainya ini berubah, segera konfirmasi ulanglah di Biro Perjalanan atau website resmi dari Kemenkes, Kementerian, atau lembaga terkait di mana kota atau tempat wisata atau tujuan kunjungan lainnya yang akan Anda datangi itu uh, vaksin apa yang diterimanya Jadi jangan termakan hoax, kita harus pintar-pintar jadi smart netizen ya Agar kita benar-benar mendapat info yang pasti valid dan benar. Ya, lindungi diri, sehat negeriku sehat bangsaku. Ayo kita berantas Covid-19 sampai ke akar-akarnya, jangan sisakan satu pun virus. Tetap semangat. Salam sejahtera, salam sehat ya. Saksikan konten-konten saya selanjutnya dan jangan lupa komen, share like, and subscribe agar channel saya terus berkembang dan bermanfaat bila itu aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat, salam sejahtera bye-bye